Ya, setelah olah nafas 3 20 menit ya, tadi kita 20 menit. Jadi olah nafas pagi hari Wim bagus ya. Wim oh, boleh, Wim Hof boleh. Setelah itu bisa disambung dengan body stretching atau senam. Nah, senam senam kita body stretching seperti yang ada di modul 8 kalau serial MBSR. Ini Modul 8 puluh delapan ya, saya putar sebentar. Eh, eh, ya, mereka olah nafas, ya, setelah olah nafas boleh duduk, boleh bersilah, boleh selancar, lalu mulai melanjutkan dengan senam. Ya, senamnya, ya, berdiam diri, posisi tertentu, lalu tarik nafas, lepas nafas. Ya, jadi sebenarnya gerakannya banyak sekali, ya, kita akan lakukan bersama-sama ya, nah terus ya, nah saya ada ngobrol sama orang ya yang kemarin di Surabaya dokter ya, ya marah-marah sama pasiennya yang sakit pinggang, gitu ya. lalu ditanya kenapa sakit pinggang, ya ini sejak ngapling, ngaplingnya berapa lama, 5 menit, 10 menit, cukup dua menit. Ya, tapi plank itu bagian dari body stretching, ya. seperti kita lakukan selama ini. Kita nge-plank satu posisi, kadang dua posisi, kadang tiga posisi masing-masing cuma satu menit atau dua menit sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, jadi saya akan rekam lagi. Ya, senam pagi hari ini walaupun pernah, ya, apa apa. Kita akan mulai dengan narik tulang belakang. Ya, jadi apa-apaanya saya. Okay. Ya, benar ya. kita mulai dengan yang dari awal ya tarik nafal pelan-pelan satu dua tiga empat lima enam tujuh lalu setelah sampai di sini tangannya disatukan ya, boleh pakai boleh yang kusik, boleh pakai kalau enggak sendiri pakai sudah sampai sini tak bawa ke belakang tarik sampai badannya terasa tertarik tahan sebentar nafasnya lalu buang nafas kembali ke bawah pelan, -pelan ya kalau dalam ya hitung lalu kembali ya saya tidak bergerak apa-apa kalau saya tidak apa-apa, ini saya tidak bernapas padahal gerakan ini ya lebih bermakna ketika diiringi sambil olah nafas tarik ke belakang lalu kembalinya, pelan pelan yang kuat delapan detik, delapan detik kuat sepuluh, dua belas, boleh belas, sepuluh, masing-masing, cukup sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, Tarik nafas, lepas nafas Maka nikmati gerakannya Nikmati nafasnya Nget Mindfulness adalah fokus perhatian Atau sungguh-sungguh Jadi kita, pikiran kita gak main kemana-mana nggak mikir apa-apa Tapi gak mikir masa depan, gak mikir masa lalu Jadi saat ini fokus menikmati nafas ataupun menikmati uh, gerakan ya. Cukup. Sekarang kita uh, mulai melatih atau bawa kaki, tapi sekaligus juga pinggang, menjadi perut diserap dengan tarik nafas satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, untuk tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, turunkan pelan-pelan. Ya, tadi saya pikir memakai beban satu kilo kanan kiri tapi saya lagi pakai <tuk> ya. kita kuatkan kaki dan juga otot perut ya tarik nafas masing-masing tangan kaki kanan dulu boleh turunkan pelan-pelan ganti kaki kiri turunkan pelan-pelan ingat napas pelan-pelan tarik lepas jumlahnya sama fokus pada nafas dan pada gerakan kita mulai Belang, kalau mau kakinya dulu diangkat bersama boleh yang sakit pinggang, ya. kaki diangkat pelan-pelan yang kuat boleh sampai terus kemudian lalu turunkan pelan-pelan waktu angkat tarik nafas pelan-pelan waktu buang lepas nafas pelan-pelan bagi yang berat, boleh juga kayak tarik nafas dulu lalu waktu angkat ini tahan nafas boleh, ya, tahan nafas sampai belakang lalu lepas nafas tarik nafas lagi lalu tahan nafas sambil menurunkan itu bisa lebih kuat menurunkan pelan-pelannya jadi waktu begini kita tahan nafas ya. tapi yang mau bisa, tidak ada masalah, tarik nafas pelan-pelan, lagi diangkatkan. Boleh sampai ke belakang, tahan sebentar, lalu buang nafas pelan-pelan. Ya. Cukup satu kali lagi. Ya, setelah habis gerakan ini, kadang punggung ya bisa kayak rasa nyaman sedikit. Kalau yang cara-cara melakukan, Maka sekarang kita pijitin punggung, punggung kita. Ya. Gimana cara mencubit punggung? Ya kita peluk kasih kita, terus kita goyang kiri, goyang kanan ambil tarik nafas pelan pelan buang nafas pelan pelan kepalanya ke arah tengkul maka bumbunya tulang belakang rasanya seperti di dicet ya kita lemaskan tulang belakang sebelum kita neklem Ya, kita peluk badan kita sendiri kita cintai tubuh kita sendiri bukan egois tapi merawat badan sendiri oke cukup kita masih posisi tidur dan kita gerakan dan masuk sambil uh, tidur ya kita tarik nampak, uh, ya tangan jari disatukan, integralis, tangan taruh di atas, e, di bawah kepala, tarik nafas, tengkul kanan ketemu siku kiri, lepaskan lagi, lepas nafas jadi pelan-pelan, senamnya gerakan pelan-pelan, nikmati gerakan, nikmati nafas, tidak di sebelahnya, pola gerakan sedikit, ya nggak bisa ketemu ya nggak keluar beberapa orang mungkin belum pernah jalan latihan perutnya besar jadi mungkin alatnya seperti gerakan ini ya kita mulai tarik nafas keluas novel nah berjalan tarik kembali ya kita kasih babah ya itu praktek tarik nafas-nafas Ya cukup ya. Sekarang kita mau memberi semangat kepada diri sendiri. Kita posisi duduk. Perhatikan kalau habis tidur ya bisa berdiri bisa pusing. Maka juga untuk supaya umumnya aman. Maka cara cara pindah posisi kita kakinya ditarik dulu lalu direbahkan tangan di atas, ditaruh di bawah kepala. Tangan satu taruh di bawah dada. Lalu kita duduk dengan kekuatan tambahan dari tangan ya. Saya selalu mengajarkan hal-hal yang aman ya, supaya kita dan ya, sampai malah kecetir. Nah, sekarang kita beri semangat dulu pada diri sendiri dengan tepuk tangan ya. Tato tangan dan apresiasi, semangat. Kamu bisa, kamu sehat, kamu orang baik. Hari ini hari yang luar biasa, kita bergembira, kita antusias menjalani kehidupan dengan senang, dengan semangat. Oke. Lalu kita seperti biasa ya, tepuk pundak. Tepuk pundaknya gantian yang sebelah kiri dulu. <tuh> Kamu sanggup menjalani hidup ini, Tuhan tidak pernah memberikan tanggung jawab melebihi kekuatan. Ini bukan beban, ini panggilan untuk saya menjalani hidup berguna dan mulia. Berguna bagi adik, berguna bagi kakak, orang tua, tetangga, semuanya saya terima sebagai panggilan Tuhan untuk menjalani hidup yang mulia. Saya tidak akan berkata bahwa saya dimanfaatkan orang atau saya... Uh, jadi ketawa karena saya sering dikasih tahu Kamu tuh cuma 4 orang lain ya Tidak, saya juga berguna bagi orang lain Sehingga sakit frozen solder sembuh Sakit punggung sembuh Punggung pegal-pegal sembuh Oke Sekarang kita tepuk muka kita ya. Bisa pakai dua jari Di sini boleh Di sini boleh ya Kita mulai di kepala dulu aja ya Tak luar biasa, menciptakan dengan ide kreativitas. Pikiran negatif saya buang, saya mau berpikir yang positif. Dunia ini indah, dunia ini baik, dunia ini adil, Tuhan itu adil. Seandainya orang tidak adil, tapi sistem itu adil, Tuhan itu adil. Saya bersyukur, saya senyum, saya manis, saya cakep. Saya tidak paling ganteng di muka bumi Tapi saya diciptakan Tuhan unik, dasyat, ajaib Ketampanan, kecantikan Bukan wajah, tapi hati saya ya, Dada juga boleh dipukul-pukul Ya, Kita memberikan stimulasi Semangat kepada uh, Diri sendiri Mau kaki juga boleh Bahkan tepunya agak kenceng juga apa-apa Buat kaki yang membuat saya boleh ke bawah. Oke, ya sekarang kita ganti posisi, ya posisi tengkurap, eh bukan tengkurap, ya, Kita tarik nafas, kepala ke depan, lalu sampai ke atas, ya beberapa kali saja ya tarik nafas maka muka ke depan sampai agak sedikit ke atas lepas nafas pelan-pelan maka muka ke bawah lalu punggungnya tekuk ke atas kayak kucing baru ya suka sering ya. ini lepas nafas ini perutnya perutnya kayak nonjok ke atas ya itu waktu lepas nafas, Jadi kita mulai, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi sebentar, uang nafas Iya cukup kalau tangannya pegel, nggak biasa boleh dilemaskan ya gerakan lemas karena kita akan kembali lagi ke posisi yang e, serupa ya oke sekarang kembali begini tarik nafas tangan ke depan kaki ke belakang kakinya waktu ke belakang sampai begini ya menunjuk ke belakang bisa dilihat tuh otot seperti saya mulai terbentuk ya memang nggak kayak peneragawan tapi otot-otot terbentuk kayak otot kaki, otot tangan ya dan itu membuat badan naik satu dua dua kiloan bukan lemak, tapi otot ya sekarang tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan terunjuk kaki Tahan sebentar, buang lagi, pelan-pelan buangnya kembali ke posisi semula Ganti tangan kaki sebelahnya. Ya, apa -apa ya, ya, saya nggak apa-apa ya, dia bisa menikmati nafas. Oke, okay, cukup. Sebelum nanti kita ngepleng pakai kekuatan tangan, tangan kita istirahatkan lagi. Kita gerakan yang lain, kalau kaki masalah, boleh. Setelah itu kita tarik, kita peluk, uh, ujung telapak kakinya, ya. lalu nyamankan posisi dulu ya supaya tulang duduknya pas. Ya. Nah, kita seperti kubu yang terbang. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung, buang nafas pelan-pelan dari hidung. Kalau tersenyum, menikmati nafas, menikmati gerakan. ya cukup sekarang yang nggak kuat bersila boleh selonjol, nggak apa-apa ya tapi kalau bisa bersila lebih bagus ya. kita leher ya saya kemarin dapat WA orang yang punya masalah di leher kabungnya minta ampun hanya tiga hari di WA saya pak saya coba tuh yang kemarin pagi dilakukan sekarang jadi bener nih enak banget ya padahal udah biasa juga Senam-senam begini-begini begitu ya tapi memang itulah bedanya tetap kita sambil pelan-pelan menikmati gerakan sambil bersyukur tarik nafas pelan-pelan buang -pelan, nafas pelan-pelan ya sekarang kita leher kita tarik nafas pelan-pelan dari mulai posisi menunduk ya, dadanya badannya usahakan selalu tegak sebisa mungkin Tarik nafas pelan-pelan, kita tadi menunduk sampai menghadap sedikit ke atas. Uang nafas kembali posisi menunduk sedikit saja, tiga empat kali ya, empat lima kali. Sekarang kita tarik nafas, dari mulai kepala gundur sampai cukup menghadap ke depan, lalu kepala boleh sender ke kiri, lalu lepas nafas, kembali tarik nafas, tetap posisi kepala miring. Jadi ketika dicapai posisi seperti ini, kita tarik nafas pelan-pelan, kita buang nafas pelan-pelan, Leher yang sebelah satu sisi akan stretching, tertarik. Dan bayangkan oksigen, akan banyak oksigen ya, tapi juga nutrisi mengalir sekitar leher yang di stretching. Ya, kita mulai nanti kita tinggal ganti arah sebaliknya. sebaliknya tarik nafas pelan-pelan sambil menghadap ke depan masih tarik nafas kepala digeleng ke arah sebaliknya tarikan nafas habis tahan nafas sebentar hembuskan pelan-pelan lalu tarik nafas satu dua tiga empat lima 6, 7, 8, lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, tarik nafas Lepas, kelam Ya, cukup kita sedikit sedikit tapi melemaskan seluruh uh, tubuh kita ya. Pose sekarang uh, apa namanya nih? Bahu atas diputar-putar ya. Nah, sekarang kita siap untuk ngepleng ya. Kalau tadi bersila, tadi berlututkan ya. Jadi, ke lalu uh, mau bikin ya diper juga boleh nah, saya nggak kelihatan kan kayak diper kiri di kanan Oke. sekarang pak ngeplang setelah seluruh badan lemas kita siap untuk ngeplang sekuatnya ya posisinya akan dimulai dengan tidur dulu lalu nanti badan diangkat ya kaki nya nahan lalu akhir diangkat uh, ya lurus, nahannya sekuat mungkin ya begitu nggak kuat taruh aja pelan-pelan nah, waktu posisi seperti ini tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, nafas pelan-pelan ya. Ya. Nah, uh, baik sesuai dengan kekuatan masing-masing. Kalau nggak kuat, jadi taruh saja. Jangan si kuat, jadi lanjutkan. Yang dipakai nanti pindahin sakit ya. Oke, Iya, cukup satu kali, ya. Kalau plan, cukup satu kali. Nggak misalnya tuh kayak orang push up, ya bolak balik, bolak balik. Tapi ganti posisi na plan apa-apa, ya. Intinya ganti posisi na yang begini. Kebetulan sih ini boleh coba Tapi bisa diselingi gerakan lain dulu supaya tangannya enggak sakit ya. Tangannya dilemaskan kalau menyambung seperti itu boleh. Tapi kita sekarang pindah ke keseimbangan ya. Oke. Biasa ya. ke Posisi yang sama diulang-ulang setiap hari 20 menit ditambah dengan olah nafas 20 menit udah 40 menit olah nafasnya, bisa sekitar 450 50 menit gerakannya bagi yang nggak e, kuat bisa sambil sandaran ya saya ulangi lagi contoh sandaran di kita bersandar di tembok. Kaki maju satu langkah, tubuh turunkan pelan-pelan. Nah, posisi lutut ke bawah itu lurus. Ini kayak 90 derajat, kalau kuat, kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ya, Tahan tangannya, lalu maju ke depan. Tarik nafas pelan-pelan, tuh -pelan, 2, 3, 4, 5, 6 tujuh delapan buang nafas tujuh enam lima empat tiga dua satu kalau yang nggak kuat ya tangannya kakinya mulai gemeter tangan kembali ke tembok lalu dorong ke atas ya yang masih kuat ya silakan jadi berapa menit masing-masing ya bagi yang kuat nggak usah cari tembok ya kita cukup berdiri saja di lalu yang penting adalah mulai dengan memundurkan pantat jadi lihat ininya lurus bukan begini kalau begini nanti tumpuan di lutut lututnya malah sakit ya jadi kita mundurin pantatnya kebawain lalu begini berapa lama sesuai kekuatan masing-masing ya kita mulai satu gerakan, satu kali saja, nikmati nafas, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Oke, cukup kalau rasanya udah pegal, udah. Besok bisa lebih lama lagi ya. Terus kita lemaskan dulu kakinya ya. sambil melemaskan boleh kayak tarik nafas, buang nafas. Kadang begini kita bisa berkeringat, bisa kayak orang terenak. tengah Kita mengakhiri dengan olah nafas keseimbangan. Oke, ada dua gerakan ya. Tadi yang lihat di YouTube kita bisa olah nafas untuk keseimbangan yang dua terakhir, berarti ya kakinya. Kalau yang satu begini, maka yang satu begini, 90 derajat ya. Jadi, kalau kakinya satu begini, satu begini, kayak pahlawan ya. Lalu nah sekarang, tangannya gimana? Tangannya begini. Yang satu begini, set, lututnya lurus, lalu mulai dimiringkan sedikit lututnya ke depan, ya, dah, tarik nafas, tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan buang nafas, tujuh enam lima empat tiga dua satu, kita mulai, nanti kaki sebelahnya saja. Ya, saya nggak pakai hitung nafas, saya juga mau bernafas. Ya, boleh dua tarikan nafas. Kalau pahanya kuat boleh tiga tarikan nafas. Ya, nanti jadi boleh. tanda tarik nafas dalam posisi pas, diam tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Ya, oke, remaskan kembali kakinya. Kita keseimbangan yang terakhir, ke posisi pohon. Ya, posisi pohon kakinya kalau di sini yang belum bisa imbang. Begini paling gampang, ya. Mulai paling gampang. Begini pun tidak bisa. Begininya dekat kursi, pegangan kursi kalau goyang-goyang, atau pegang tembok kalau goyang-goyang, ya. Yang sudah begini bisa stabil, maka tangannya bawa ke depan. Oke, bawa ke depan. Kalau sudah bisa, dapleng stabil, ya. Yang pernah migran, pernah tertigu, pasti susah, ya. Yang dapleng dulu nggak apa-apa bisa bisa ndaplang stabil tenang ya lihat ke depan satu titik mungkin kalau mudah fokus untuk berseimbang kalau sudah bisa ndaplang dicoba tangannya di bawah ke tengah ke depan dada ya tangan depan dada depan dada udah bisa stabil bisa tarik ke atas tangannya nah, dah diam aja ini mak kalau begini lebih gampang ya tapi ke atas lebih susah Nah Kita harus bisa sampai tangan ke atas, lihat ke depan Tarik nafas Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Buang nafas Tujuh, enam, lima, empat Tiga, dua, satu Saya juga bernafas, kasih apa-apa bisa ganti kaki sebelahnya orang beda-beda, ada yang lebih stabil kaki kiri, ada yang lebih stabil kaki kanan sampai kita latih, semuanya bisa stabil tangan ke samping, tidak ada masalah, cukup imbang tangan ke depan, dada, imbang tangan tarik ke atas, lalu posisi diam tarik, lepas, nafas Oke, kita akhiri dengan nafas relaksasi. Boleh bersila bersilah. Atau saya mau duduk di kursi supaya habis itu nyambung jawab pertanyaan. Ya. Nafas relaksasi itu tarik nafas 8 detik. Buang 8 detik, pelan-pelan. Mata ditutup, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang 7, Enam, lima, empat, tiga, dua, satu, boleh sambil berdoa, ya. Selesai.